Cepat dengar, saya Indra Raya. Assalamualaikum, salam damai sejahtera, semoga sukses dulu, tamu saya. Saya lah petani tembakau Indonesia, ya. jalan Ruko B. Cepat dengar, cepat dengar, eh, kali ini saya akan mencoba tembakau eh, aroma vapor ya vapor. Kita coba rokok yang pabrikan, rasa pabrikan. Kali ini, saya akan coba tekstur uh, ya, bakau, mahfud, bakau, mahfud, mahfud. Ada di tulisan "mampir ke bios, makanan bios, buat rasa green tea ya, hijau, kemasan setengah on, jadi biasanya saya beli yang satu on, sobat ketinggal. Saya ingin merasakan rasanya seperti apa, ya. Mentol, aroma, terus eh, aromanya teh hijau, ya, terasa. Nah, ini jadi barangnya, kemasan setengah on. wanginya kosis dengan apa ya teh ya ini aroma metal e, harum teh ya teh sari wangi atau teh ini ya, minuman teh jadi penasaran cuman linting pak kira akan berubah melinting hati rokok ini seperti apa rasanya di sobat lindinger saya akan coba melinting rokok ini ya uh, aroma teh hijau hmm. wangi, sekerat oke sobat lindinger saya akan coba melinting rokok ini uh, bakro flavor ya, bakro flavor eh, rasa aroma teh hijau, green tea ya dari baku air kemasan 30 gram coba dindingan Jadi saya akan coba melinti dengan hand roller. Ini ukuran yang rokok isi karena ini mentol ya. Saya gunakan apa, filter yang isi yang kecil. kecilnya coba. saya akan coba melinting uh, bagonnya Saya gunakan api replika Daniela saja ya hmm. Seperti ini kan Ukuran Rokok besi Di kecil ya ini sobat dengar nampakannya ya Jadi, saya akan coba bakar hisap asapnya seperti apa aromanya apakah seperti teh ya karena saya baru pertama kali nyoba ini sobat dengar ini tembakau aroma lavender teh hijau oke sobat dengar wangi seperti teh cari wangi nah, ini sudah jadi ini ini saya akan bakar saya akan coba e, merasakan seperti apa e, rokok mentolnya terasa jadi tidak terlalu dingin ya jadi sedang ini nah, kalau menurut saya pas ukuran rasa dingin ya mentolnya ini. terus aromanya ini harum banget ya persis seperti kalau kita habis jedut teh ya, teh aromanya harum kalau dipakai meropok dalam ruangan mungkin dalam satu ruangan Harum ruangan uh, Harum teh wow! Wangi harum Sejum menit sangat luar biasa ini, Baru biasa ini saya coba tembakau di eh, sepatu dengar eh, semakin banyak varian varian rasa dari tingguai, tembakau iris tingguai, jadi ada tembakau pati ada tembakau original, ada tembakau flavor, jadi ada rasa teh, ada melon, ada anggur itu sangat kaya. beragam rasa dari Induwe, Rokok Induwe. Hemat, murah, bermaroh. Yuk jerake Induwe. Meski pandemi kita tidak peduli harga rokok pabrikan naik seberapa pun. Karena rokok kami bukan rokok pabrikan. ingat, Rokok jangan takut mati. Kalau mati akan ada korek jangan petani tempat Indonesia, jangan repot hemat sobat pimpinnya. ciao.